Tadi siang tuh kan ngobrol sama Kang Dixit gitu, ini Saya kan ya sebetulnya saya, saya referensi kan, tuh gitu. Tentang Muhammad Kosim terus takut asal Nah sekarang tuh saya mau nanya lagi sama Kang Dih juga gitu. Jadi eh, kenapa bisa yakin bahwa itu Umat Khosin tuh? Amat, gitu. Dan referensi-referensi dari mana aja? Kan bisa juga ya sambil saya ke Kang Faris juga Nanya-nanya terus lah mungkin ya, ya kan, yang ingin betul-betul yakin lah nah, gitu. E, kalau kan <gulis> nah, ya? sharing ini di mana? ya? Sering-seringnya lah gitu. Kayaknya kalau mau diceritain malah jadi panjang gitu, ya kan? Apa -apa ini? Uh, <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> ya sebetulnya kalau mau kenapa bisa jadi ke eh, apa ke Muhammad kusim bin Abdul Karim ini sebetulnya di tahun dua berapa ya 2008 akhir kalau enggak salah. Awal-awal ya, ya. enggak bukan, belum ketemu sosoknya ini, belum. belum ketemu. Masih jauh. Itu udah udah udah dengar-dengar menal. Enggak, enggak, enggak bukan. Belum belum, belum ke Ahmadinya mungkin aja. Aja. Aa, jadi sosok Ahmad kan. itu sosok satu. Jadi kan di zaman-zaman kuliah tuh, aduh, oh, pokoknya cari satu konsep yang namanya kepemimpinan tuh seperti apa ya. gitu. oh, pokoknya sok idealis banget waktu itu. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> gini-gini-gini. Sampai apa namanya nyari, dulu saya dekat sama uh, agak ke, ke sisi budaya-budaya gitu jadinya saya cari referensi dari sana, banyak, banyak hmm. denger kalau di konsep yang di sundaan Rizek di Kusundaan mah ada nanti Budak Angon Sun-sum oh iya, ada konsep Budak Angon, terus kalau di Jawa ada dari apa namanya Jawa ada Satria pininya oh itu kan semua nyari di, lagi nyari-nyari konsep pemimpinan kayak gitu yang yang bakal bawa satu ke apa kejayaan lagi Nusantara dulu sih nyarinya kayak gitu eh ketemu sama ada sabda-sabda Nabi waktu itu tapi dulu saya masih eh, katakan masih jahiliah dulu ya sabda-sabda <laughs> Nabi ternyata di Islam juga telah dibuatkan bahwa ada satu sosok pemimpin nanti yang bakal membawa satu kedamaian Nah, disitu saya belum belum terlalu ini sama Islam dulu belum mau belajar, maksudnya belum mau belajar agama uh, saya dulu disitu bergejolak saya di, di, di hati saya mana yang harus saya yakini konsepnya dari kebudayaan sure. yang ini atau dari agama tapi entah gimana ceritanya saat itu saya tiba-tiba uh, hati tuh yang benar ini perkataan Muhammad SAW sure. Dulu segitu mikirnya, gimana kita lah Iya, iya, Nabi kita, Nabi kita yang bener ini orang yang paling trusted, yang paling bisa dipercaya omongannya gitu. Ah, sampai di situ 2000, 2008 lah, 2008, ini mulai cari-cari akhir zaman tuh, jadi jadi konsepnya di akhir zaman. Nah, kalau saya nggak salah lupa dulu di, di 2008 akhir, ada satu kejadian yang, lo eh, apa di dunia, akhirat diserang Amerika. Oh ya, yeah, yeah. 2008 akhir kalau nggak salah. Nah saat itu saya lagi baca satu buku, tapi saya lupa bukunya apa. Nah di buku itu ada satu kejadian yang saya eh, apa namanya kalau disambung-sambungin, cocok logiin sama apa yang kejadian di Irak itu. Loh kok bener? Kok bener ini? Si, ya? eh, si cerita yang Tidak ada di semuanya. bukunya gitu, saya lupa bukunya apa tapi karena udah terlalu lama, <laughs> saya sambil lalu aja dulu. Oh benar. Nah situ mulai jadi tambah e, yakin bahwa sebetulnya Islam ini menjanjikan satu-satu-satu ya, dalam Islam ada satu-satu pemimpin yang akan mem, me, membawa kedamaian. kedamaian Kedamaian, membawa kedamaian Meluruskan juga begini ya. sampai, sampai saya kenal sama seseorang, oh iya e, akhirnya saya ada pencerahan, oh, berarti saya harus mulai menggali lagi nih agama saya tuh Ya agama Islam ini agama yang harus saya per, uh, perbaiki lagi ya maksudnya dalam diri saya Saya mulai mulai perbaikan diri lama-lama lupa tuh cerita itu Cerita sosok kepemimpinan ini karena saya selama hampir 12 atau 13 tahun fokusnya di, di perbaikan diri maksudnya dia ya belajar uh, apalah maksudnya tentang agama Setelah itu baru di tahun, berapa hari sih? dua satu kemarin ini, dua ya? ribu awal lah, awal ya 2021 ribu awal. awal, maret lah ya, uh, maret, maret, maret. Di, di, saya nggak nggak nggak cari cari nih, udah udah lama tuh ditinggalin cari cari satu pemimpin tuh udah lama karena fokusnya diperbaikan diri lah, di dua awal baru saya dengar, baru saya terima lagi dengar gitu bahwa tenang almarhum ah, ini, tenang almarhum, ya. wshalloh di sini saya agak tergugah lagi nih, ingatan-ingatan yang yang udah di, lama dilupain ya. nih, sebetulnya di tahun 2008an tuh. Wah, ini mungkin ini yang yang yang, yang... kita cari <laughs> ya, yang kita... ya akhirnya eh uh, apa namanya? disitu saya mulai lagi. nah oh iya mungkin uh, memang sekarang kalau lihat dari kejadian-kejadian yang ada politik ataupun apalah, kita nggak bukan mau bicara politik secara detail, cuman maksudnya wah, kayaknya nyangkut banget lah gitu maksudnya memang udah waktunya apa sih sabda nabi ini tuh mulai apa? Mencun, ya. Iya, ya. mulai menjadinya mulai menjadi nyata mulai menjadi nyata mulai menjadi nyata betul maka uh, uh, oh tapi ada satu lagi nih yang buat saya agak jadi sedikit harus konsen lagi nih sama ini maksudnya jadi konsen lagi sama Al Mahdi ini jadi selama perjalanan saya perbaikan diri ini saya jadi kenal sama satu temen yang namanya yang mengenalkan sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim juga sebelumnya saya jadi agak dekat sama dunia perhabaiban di, di habaip di dunia perhabaiban ini kan katanya ada satu organisasi yang mengurusi satu nasab Nasab habaib, hasil, hasil, ya. nasab ya. uh, keturunan nabi katanya Nah di sini apa namanya yang jadi saya aneh tuh kan sebelum-sebelumnya banyak nih orang orang-orang yang ngaku ngaku jadi al-mahdi jadi ya, ya. jadi iya iya iya iya iya aneh kata teman saya ini justru uh, masalah ini apa namanya si uh, Muhammad Qosimilan Abdul Karim ini yang agak jadi konsen oleh orang-orang di, ah, uh, uh, di Nasab yang dinasab ini sekarang jadi konsen Se di, yang mana sebelumnya banyak al-mahdi al-mahdi yang muncul nggak terlalu jadi fokus perhatian mereka sama. gitu maksudnya jadi ini saya jadi mikir, ada apa nih, nggak mungkin satu organisasi yang yang yang memang mengurus itu tiba-tiba jadi ada fokus untuk hal yang satu nama gitu maksudnya satu nama yang dimunculkan gitu nah disitu awal mula saya jadi, oh ini tanda-tandanya jadi saya mulai menumbuhkan keyakinan bahwa oh, Muhammad Tuh, Sifit, al yang, orang yang Allah beri petunjuk al-Mahdi <laughs> ya, seperti itulah mukanya. Tapi kan kita juga mempelajari sosok Mohamed kosim ini kan tidak sebentar ya. Ketika hmm. sosok Mohamed kosim ini muncul ke permukaan, hmm. maka kita pelajari apa itu mimpi-mimpinya, oh, yeah. takutnya taklil takutnya. Dan buat saya sendiri, apa ya, menarik karena mengikuti geopolitik yang ada pada saat sekarang ini. Yang dimana informasi sekarang ini kan mudah kita resap ya, dan di, dari mana-mana kita mudah dapat ya. <laughs> entah itu hoax atau nyata tapi yang Muhammad Kausim ini bawa yang dimimpikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam dalam mimpi ini kan hanya nasihat nasihat kabar berita, kabar gembira, kewaspadaan ya, tentang masa depan dan itu membawa membawa saya sendiri buat lebih yakin untuk mempelajari lagi dalam tentang akhir zaman ini dan ternyata saya yang bukan apa-apa ini mempelajari sedikit tentang akhir zaman ini nyambung dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Kausim ya mulai sebagian besar nyambung gitu, sebagian besar nyambung jadi kita ini masih memperdalam lagi tentang Muhammad Qasim lebih dalam lagi gitu, gitu. mungkin ada lagi tambahan? <Sid> <susuk> ya tapi kerennya gini ya, kami udah, maksudnya belajar apa, mulai mengenalkan sosok Muhammad Qasim ini pada beberapa kawan yang kami kenal memang jadinya apa namanya terkendala, bukan terkendala, maksudnya semua kawan-kawan kami ya, Riz ya, yang yang ini kebanyakan bukan hanya dari satu firkoh, Alhamdulillah punya beberapa teman yang di firkoh-firkoh berbeda yang concern sama uh, agamanya ya, gitu maksudnya <tuh> ya kebanyakan memang mungkin mereka masih terkendala sama uh, sosok sentral di nya masing-masing memang ya jadi se kita semua memang pasti nggak bukan mau me melewati melangkahi orang-orang soleh di di di firko -firko. tentu mereka pasti punya apa namanya uh, setiap perkawinan punya uh, uh, setiap kan punya ininya masing-masing punya perspektifnya masing-masing iya. terhadap uh, nanti akhir zaman tuh kayak gimana Ya tentu kami sendiri sebetulnya bukan mau melangkahi tadi harus harus di, bukan mau melangkahi orang-orang soleh di setiap firqa-firqa itu cuman kami ini lebih lebih lebih ke apa ya berharap berharap ke rahmat Allah yang sangat luas gitu. Karena dikabarkan di, di, di katanya saya pernah dengar nanti yang mendampingi Al Mahdi ini hanya hanya sedikit saja katanya kalau dihitung ada 313 ya. Ya, 13 dan hanya masa awal ya. di masa awal di masa masa awal. awal ya kenapa sih kalau saya pribadi sih ya saya berharap bagian dia yang ya, yang, yang ya, 3 ya, itu. itu kan kayaknya seru <laughs>